Battle Royal bertempur dengan jaya. Masuk kita turun di Bima Sakti Kalau kita kalian suka video jangan lupa tombol berlangganan, like. ada bisa satu orang di atas dengan orang di Amerika guys. di atas mereka guys langsung kita raskan kemana mereka ini Akhirnya ada bagan tipes ini itu langsung aja kita ke bawah sini jangan lupa di like like dulu guys uh. jangan lupa di like yuk no. Hai, untuk hai, hai, hai, hai, hai, 아니 hey lah ah Okay <laughs> orang di atas kita raskan tampak banyak-banyak tampak banyak-basa basi shot gitu mana lagi namanya oh sana itu sana maksudnya sih Oh Mari kita bantai Trị okay, Oke, okay, di sini ada musuh lagi. Mana dia?